Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ulat pengganggu. Ulat pengganggu untuk tanaman loncang spring onion. Nah, lihat. Pergerakannya lihat. Cara dia makan. Oh, oh, oh, ih, takut. Ini adalah ulat ulat tanah ya. Di saat cuaca sudah dingin, dia akan naik antara jam 5 dia sudah naik ke pohon luncang atau spring onion ini. Lalu dia beraksi memakan daun ini, daun. Jadi ini hama ulat yang sangat mengganggu sahabatku. Jadi harus ditanggulangi kalau tidak nanti daun bawangnya atau spring onion itu habis. Sedangkan untuk daun bawang itu kunci utamanya di daun ini. Kalau daun ini rusak nanti tidak laku atau ya kurang lah. Perhatikan. Kalau lihat ini geli rasanya. Ini sangat mengganggu sekali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bila itu fitwal hidayah, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau para cewek atau wanita atau ibu-ibu pasti geli lihat ini. <tuh>